Kalau Allah sendiri sudah mengajarkan, Nabi kita tuh nggak butuh disolawatin. Ya Nabi kita nggak butuh disolawatin, makanya Allah katakan Inna Allah wa maaleikatuhu yusalluna Nabi, ya amanu, 'alaihi Allah udah ngasih tahu, sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi. Para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan kepada kita Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Hei orang-orang yang beriman sholawat dan salamlah kalian kepada Baginda Muhammad wasallam. pada Rasulullah kita disuruh bersolawat Ini menunjukkan kalau baginda Tidak butuh disolawatin Allah sudah sholawat malaikat sudah sholawat Jadi jangan dikira uh, Rasulullah minta disolawatin Allah memberi kita jalan Yang mudah untuk mendapatkan Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan salawat kepada Nabi Muhammad